Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi yang selanjutnya adalah materi ujian CBT Di mana di dalam ujian ini kalian bisa mengerjakan penilaian harian Penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester Langsung saja kita klik ujian CBT Kemudian di sini ada daftar ujian CBT Namanya jenis Nama ujiannya adalah Jenis ujiannya adalah penilaian harian, kemudian nama CBT-nya adalah soal tes penggunaan e-learning madrasah, kemudian jenis soalnya 5 soal acak selama 120 menit, kemudian waktunya tertera sebagai berikut, dan kemudian apabila kalian sudah siap, kalian tinggal klik tombol kerjakan. Di sini kalian akan menemukan identitas diri kalian masing-masing, Nama Adnan Nuriman, kemudian tanggal ujiannya, waktu ujian 120 menit. Mata pelajaran TIK, kemudian 5 soal CBT pada ujian ini. Dan apabila dirasa sudah siap, kalian tinggal klik mulai ujian. Kemudian kalian klik lanjut mulai ujian. Dan kemudian di sini di atas akan ada pertanyaan yang pertama, rasa gula pasir. Kita pilih manis, B. Kemudian selanjutnya, nama hari setelah hari Jumat, kita pilih Sabtu. Kemudian selanjutnya, warna kulit kebanyakan orang Indonesia, kita pilih, misal, hitam pekat. Kemudian selanjutnya, orang yang mengendarai mobil, bisa disebut dengan, misal kita pilih astronot, dan apabila jawabannya ragu-ragu, kalian bisa tekan tombol ragu. Dan di sini akan muncul, kemudian bisa kalian tekan tombol selanjutnya, jumlah hari dalam satu minggu, yaitu tujuh hari, kemudian selesai. Dan kemudian, apabila kalian ingin memeriksa jawaban kalian, kalian tinggal Klik tidak. Sepertinya saya akan periksa kembali. Kalian bisa kembali koreksi pertanyaan-pertanyaan tadi. Misal di sini yang kalian jawab ragu-ragu. Orang yang mengendarai mobil, kita pilih masinis misal. Kemudian kalian tekan lanjutkan. Dan kemudian sampai sini kalian tekan tombol selesai. Apabila kalian sudah yakin mengerjakan soal, kalian tekan tombol ya akhiri ujian ini. Dan sampai di sini, sistem akan secara langsung memberikan nilai yang telah kalian dapatkan. Jumlah benar 3, jumlah salah 2 dan nilai kalian 60. Sampai sini semoga mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.